selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Januari tahun 2022 selanjutnya kita akan mengambil kartu Bukan asmara seorang Sagittarius di bulan Januari tahun 2022 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini selanjutnya Kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Sagittarius di bulan Januari tahun 2022 pertama support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan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 untuk kesehatan seorang Sagitarius adalah Eight of sword ataupun Delapan Pedang. Secara umumnya Eight of sword itu diartikan tidak disarankan untuk sibuk dengan yang lain, sibuk yang bukan urusan kita, yang dimana di sini akan membuat beban pikiran yang menambah kesibukan yang dimana akan berdampak negatif kepada kesehatan dan di sini disarankan mulai langkah maju ke depan dengan sesuai yang diinginkan dan di sini menggambarkan Kesehatan seorang Sagittarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Januari tahun 2022. Namun di sini disarankan kepada seorang Sagittarius, fokuslah kepada diri sendiri, fokuslah kepada urusan sendiri, fokuslah kepada kehidupan dan pekerjaan sendiri yang di mana di sini akan membuat beban pikiran akan berkurang kepada seorang Sagittarius di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacles. Cara Queen of pentakel itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Sagitarius sendiri, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Sagittarius tidak akan mengalami gangguan apa apa, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Sagittarius fokuslah kepada diri sendiri, kehidupan fokuslah kepada pasangan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan Sagittarius sendiri, dan untuk kartu kesimpulannya adalah diamond. Sekarang memuja itu diartikan kemungkinan yang akan terjadi hal-hal yang akan terjadi dan jika kartu demon kita gabungkan dengan kesehatan seorang Sagitarius di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah kesehatan seorang Sagitarius membaik beban pikiran akan berkurang apabila fokus kepada diri sendiri kehidupan sendiri dan pasangan sendiri sehingga di sini aura yang positif akan didapatkan oleh seorang Sagitarius dari pasangan serta keluarganya sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah sebuah bentakan ataupun dua koin. Secara menyatu, pentanggal itu diartikan proses stabil, stabil akan terjadi dan ingin mengambil satu langkah. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Sagittarius di bulan Januari tahun 2022 berada di dalam zona nyaman, zona stabil dan proses kestabilan yang dimana di sini seorang Sagittarius akan mengambil satu langkah, satu tindakan, satu usaha untuk meningkatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2022. Di sini juga digambarkan seorang Sagitarius perlu benar meniti kembali pengeluaran pendapatan yang dimana di sini akan tercipta kestabilan keuangan. Yang dimana di sini di dalam kategori ini adalah mengkontrol keuangan yang akan berdampak positif kepada finansial dan keuangan Sagitarius sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup. Secara mempunyai King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Sagitarius sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Sagittarius berada dalam zona nyaman, zona stabil dan proses kestabilan. Sehingga di sini seorang sekretaris ingin mengambil satu langkah, satu tindakan yang dimana di sini tindakan tersebut ia tiu dari seseorang yang lebih tua, yang lebih pengalaman dalam meniti kembali keuangan, menata keuangan sehingga keuangan akan lebih meningkat. Dan di sini juga digambarkan seorang sekretaris akan mencoba sebuah usaha yang dimana di sini akan menimbulkan dan menciptakan keuangan yang lebih meningkat dan mendapatkan income yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2022. Dan jika kartu demoan kita gabungkan dengan keuangan seorang Sagittarius di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang Sagitarius keuangannya akan semakin meningkat bila meniti menata kembali pengeluaran pendapatan yang dimana mana di sini juga digambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah keuangan akan semakin meningkat apabila seorang Sagittarius Belajar dari seseorang yang pandai, yang pengalaman dalam mendata keuangan, dan di sini juga kemungkinan yang akan terjadi adalah usaha yang dilakukan oleh seorang sakit harus akan berhasil maksimal dan mampu meningkatkan keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi di bulan Januari tahun 2022. Dan tukar-tukar pekerjaannya adalah nine of one ataupun 9 tongkat. Nah, secara umumnya nine of one itu diartikan. Mulai belajar sendiri, mulai melakukan dengan ide sendiri, cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Namun, di sini belajar dari orang lain, dan di sini menggambarkan, kalau pekerjaan seorang Sagitarius di bulan Januari tahun 2022 akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini digambarkan seorang Sagitarius Ada beberapa prediksi, yang pertama akan melakukan usaha miliknya sendiri, mencoba membuka usaha dirinya sendiri yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang dimana di sini didukung dengan kartu keluarga tanggal yaitu mengambil satu langkah usaha dan di sini juga digambarkan seorang Sagitarius akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain yang akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan karir, pekerjaan dan finansialnya. serta di sini digambarkan seorang sagittarius akan menjalankan dua usaha yang di usaha miliknya sendiri dan di sini usaha tambahan yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial karir lebih bagus lagi. dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kali pekerjaan seorang Sagitarius akan mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini dengan berhasil membuka usaha miliknya sendiri dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain tidak mau bergantung kepada orang lain namun di sini seorang Sagitarius akan belajar dari orang lain yang dimana di sini akan mendapatkan dukungan doa dari seorang anak dukungan doa dari sebuah keluarga Sagitarius sendiri serta di sini seorang Sagitarius akan selalu didoakan oleh keluarga. Untuk menjalankan dua usaha sekaligus yang mampu mendongkrak keuangan finansial, karir lebih bagus lagi. Dan jika kartu demon kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Sagittarius di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada karir pekerjaan seorang Sagittarius adalah mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini mem dengan membuka usaha tambahan usaha cabang dan menjalankan dua usaha sekaligus yang selalu didukung didoakan oleh keluarga, didukung didoakan oleh anak Sagittarius sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Five of Cup ataupun 5 piala. Secara umumnya Five of Cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat harapan yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan di sini kepada Sagitarius yang sedang single. Hubungan asmaranya akan semakin bagus apabila seorang Sagittarius move on, berjalan maju, melihat harapan yang masih ada, mencoba membuka diri, membuka hati, untuk menerima seorang pasangan yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara, serta mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara. Dan di sini digambarkan kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasangan, akan mendapatkan kebahagiaan dengan melangkah bersama pasangan, dan melakukan satu tujuannya yaitu mendapatkan Hubungan asmara yang lebih harmonis yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan seorang Sagitarius bersama pasangan di bulan Januari tahun 2022 dan untuk support energinya adalah kenaik open pentakal Secara umumnya kenaik open tagal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Sagitarius sendiri dan di sini menggambarkan kepada seorang Sagitarius yang sedang single baiknya mencoba membuka hati membuka pintu hati untuk menerima seseorang untuk dijadikan pasangan yang dimana mana di sini melihat harapan untuk mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Januari tahun 2022 dan di sini juga digambarkan kepada seorang sagitarius yang sedang berpasangan akan melangkahkan kaki bersama seorang pasangan yang dimana mana di sini menata meniti kembali hubungan asmaranya agar lebih bagus di bulan Januari tahun 2022 yang didukung disupport oleh orang-orang sekitar orang-orang terdekat serta sahabat-sahabat sekretaris -sahabat sendiri dan jika kartu demon kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Sagitarius di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah hubungan asmara seorang Sagitarius akan jauh lebih meningkat apabila move on dari masa lalu mencoba membuka hati membuka diri untuk menerima seseorang dijadikan pasangan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan serta di sini kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang Sagitarius akan mendapatkan Keturunan di bulan Januari tahun 2022 dengan menata menetapi kembali hubungan asmaranya yang selalu didoakan didukung oleh sahabat-sahabat Sagittarius -sahabat sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius itu berada di angka 8822995 dan 56. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagittarius di bulan Januari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan... والصلاة